tenggak kali mukanya. Terus. Oh, agak ditabrak sama Om Andi. Kita lihat apakah Om Brian bisa mempertahankan itu. Mantap. Ya, yeah, oh, ditabrak. Ketemu lagi sama gua di RCTV Indonesia. Nah, ini next episode dari Battle Skillnya RCTV yang dipersembahkan oleh Helihan, gap. Kalau yang kita lihat nih gap, ini dua mobil. Ini dari tadi tandem mulai berdua. Kita challenge. Ini. Oh sih ya pasti. Ini yang punya Om Andi sama Om Brian. Halo Om. Oh. Gua lihat lu berdua battle terus nih. Gimana kalau gua tantang di acara RCTV yaitu uh, battle skill. Berani nggak lo? Wih gokil, mereka udah setuju, kita tantang di sini dan nanti gua kasih hadiah dari Helihan Om. Sedap. Sedap ya. Sedap. Kita langsung aja guys dan jurinya tetap Opa yang punya TDC. <laughs> oke kita lanjut. Ini kita suruh sweet dulu untuk menentukan siapa yang leader dan siapa yang cesser. Ayo Om. Oh kayak gitu, oh yang Oke. Sweet Jepang, oke. Okay. Ah, Om Brian jadi leadernya Oke, driver ready. 3, 2, 1, go! Wow. Oh, Di gas sama Om Brian yang season ini adalah Om Andi Ya, yeah, Om Brian sedikit pelan-pelan sekali disitu Mantap, wow, crash Crash, Dan dilanjut Brian Gimana Opa, kalau kayak gini Opa? Ah Udah menang Om Andi sih Jalanin dulu jalan, habisin, Wee, minisin Mantap, finish Oke, okay, sekarang yes. untuk run. Balik lagi Opa, ini tiga round ya Opa ya Dan sekarang ini round pertama babak Uh, kedua ya, iya. berarti ya, oke okay, sekarang Om Andi adalah leader, Om Brian Chaser, oke, okay. okay. eh bentar dulu, bentar dulu, jangan tegang kenapa sih, <laughs> tegang <laughs> kali mukanya, oke okay, gas, driver sekarang ready, 3, 2, 1, GO! Oh, Brian angle yang sangat besar sekali, Ditinggal sama Om Andi, Om Dain agak-agak cutting line ya, Opa. Iya, sedikit break dari Om Andi. Iya, Om Dain juga berusaha mengejar, cuma sepertinya agak jauh ya. Finish. Woo! Round 1 dimenangkan Om Andi. Round 1 dimenangkan oleh Om Meski Andi, karena Opa? Crash nya Brian dua kali tadi soalnya. Oh, questnya dua kali. Dua kali di situ dia quest, di dequest, oh mandi. Di sini dia nge-break, tapi tidak separang crash dua kali. Uh, mantap gitu. Jadi penjuriannya sangat akurat juga di sini. Oke, kita lanjut. Masuk ke round kedua. Oke, driver ready. Jalan ini pas go ya, jangan satu udah ngegas. Oke. 3, 2, 1, go! oh open angle dari ini sedikit lurus-lurus lurus dari Om Andi ya, karena depan juga speednya juga nggak begitu sedikit ya, Om Pak ya? Iya. Yeah. Yes, open angle yang bagus dari Om Brian dan Om Andi. Om Andi berusaha mengikuti, nempel terus. Oh, agak ditabrak sama Om mandi karena memang depannya situ okay, juga. Oke, uh, kurang nanti Orang ya, Pak. Oh, ya, Oke. Okay, okay. Gimana okay. Pak Andi, Untuk round 2 babak 1. Ah, 0-0 nih, Mas. Masih 0-0. Ya, ya, karena mandi harusnya bisa lebih bisa ngikutin sih di belakangnya. Bisa ngikutin okay. walaupun mobil depannya agak uh, pelan, iya. Lebih pelan. Oke. Oke. Akan babak kedua penentuan nih, penentuan okay. untuk round 2. Jadi kalau round tuh Om Andi yang menang, langsung advantage Om Andi menang Kita lihat apakah Om Brian bisa mempertahankan itu, mantap Oke, driver ready? 3, 2, 1, GO! Yes, Om Andi di depan sangat baik dan sepertinya ditinggal sama Om Andi Nice, angle yang sangat besar Om Andi Ya, ada sedikit cutting line tadi dari Om Brian ya Yang bagus dari kedua driver. Wow tipis sekali omandi mantap. Oh, wow. ombrain lagi-lagi ada nabraknya mandi ada lurusnya. Nah, gimana nih opa? <laughs> seru banget nih. Seru nih. Seru. seru. Untuk round 2 ini one more time. One more time di round kedua. <laughs> Karena dua-duanya gak ada yang benar. bentar sini yeah. gap. Ikut gua dulu gap. <laughs> Gua mau salaman dulu sama Om Andi Tangan ada dingin <laughs> Om Brian gimana? Oh dia masih hangat-hangat Om Andi dingin sekali <laughs> Oke kita lanjut One more time round time two, two. Oke okay, driver ready? 3 2 1 Go ...terlalu ngambil dalam Om Brian, Om Andi juga ngikutin di situ. Sangat hati-hati sekali Om Andi ya, karena mobil Om Andi terkenal kenceng di sini, Opa. Iya, iya. Oh, nice switchy, yang bagus dari Om Andi. Ya, yeah, Om... ...mantap. Oke. Okay. Gimana nih, Opa? Persaingan uh. ketat nih. Kita lihat putaran keduanya ya. Oh, okay. Kita lihat putaran keduanya. oke. Okay. Driver ready? 3, 2, 1, go! Wow, nice! Open angle dari Romandi yang bagus. Ditinggal. Ya, yeah. oh, ditabrak sama Om Brian. Silahkan dilanjut, lanjutkan. Wah, ini agak seru nih. Tadi soalnya Om Brian ngegol sedikit yang ngebuat oh, Om Andi langsung nabrak ke pinggir. Jadi, itu salahnya siapa tuh, Om? Uh, untuk run kedua ini uh, dimenangi nama Mandi. Kenapa? Karena Brian tadi posisinya harusnya buka angle, dia masih lurus. Makanya tabrak Om Mandi begini nih. Oh, okay. Om Mandi udah buka angle duluan. Otomatis pasti akan ngedrop, jadi dia posisinya lurus, jadi ditabraknya dan itu belum nempel ke tembok soalnya masih agak jauh Oke, jadi, jadi Om Andi yang menang Om Andi takes the win, gak percuma tangannya dingin Ok <factors> Om Andi, Om Brian thank you so much, you. keren banget Om Andi Thank you, thank you Gila, keren, Om Andi. gemeter tangannya dingin, kayak gue dulu ikut championship kayak gitu <fails> mantap banget, teman-teman, banget, pertandingannya gokil-gokil banget. Om Andi di next episode juga kita akan ngebuat lebih seru lagi dengan peserta yang gokil-gokil lagi. Kita serain hadiah ke Om Andi. Kita udah sama si pemenangnya. Asik, Om Andi. Gue mau tahu dulu dong, Om Andi, tips and trick lu, walaupun tangan dingin tapi bisa menang gimana? Enggak lah Kebetulan aja Hoki-hoki Hoki Lebih kepada hoki lah Itu namanya hoki para-para champion Anjay Thank you banget waktunya Sama -sama. Dan ini hadiah SRC dari Helihan wow. Thank you Helihan Sering-sering ngadain event kayak gini Oke okay. okay. Kita adain terus Thank you banget waktunya Om Andi makasih, makasih. Jangan menyerah terus Dan ini mobil ganteng sekali Thank you Thank you sudah dua episode, akan ada selanjutnya episode ketiga yang lebih seru lagi. Gue akan challenge peserta yang ada di sini untuk skillnya dikeluarin semuanya, Gap. Begokil. Dan bagi kalian-kalian yang mau main RC, bisa datang ke Blok M, yaitu di Little Tokyo Drift. Sekali lagi, thank you for Helian for the support. Ciao, ketemu lagi minggu depan di jam yang sama dan masih kita challenge untuk battle adu skill gokil, ciao